Tahun lebih guys. Nah, ini dia balik lagi. Oke okay guys, pagi ini yang ditunggu-tunggu sama gue Gue udah kangen banget sama mobil Lamborghini gue yang udah direnovasi total, di restorasi total. Tapi berapa yang kebakar ini sebenarnya nggak, bukan kebakar yang bagian yang kersel, cuman bagian sebelah kiri tapi udah gue restorasi. Jadi body modif modifnya gue udah rubah lagi Terus juga mesin-mesinnya, alhamdulillah sih kemarin nggak kena Semuanya dari mesinnya, dari bodinya Karena sebenarnya bodi originalnya masih gue simpan Jadi mobil udah siap? Siap Jadi apa, ini berapa tahun lebih? Dan kenapa mobil ini cukup lama? Karena waktu itu kita stuck di pas waktu Covid Gue ada yang anggar, ya. uh. jadi yang terlibat itu di sini ada Teddy, Teddy HK di Semarang sama Harley Classic. Gitu ya. Spare part order dari Italia itu sampir 4 bulan lima bulanan lah prosesnya karena continue. gitu Nah alhamdulillah sampai saat ini mobil ini kelar, icon semuanya dan normal kembali. Ini mobilnya guys, kita turunin. Sebenarnya kalau gue kasih nih kalau ini nggak berubah ya. Nggak. Kalau ini tetap ini ada logo RA-nya guys. Body aja. Bodi berubah Bodi berubah Bodi berubah semua Bodi berubah semua ya. Di bodi originalnya masih ada kan? Masih ada Jadi bodi originalnya masih gue simpan <laughs> Waktu itu kebakar dalam keadaan warna hitam ya? Betul, hitam-hitam polos Semua warna hitam polos. Sekarang harga Lambo naik lagi. naik lagi guys. Mobil naik lagi Semuanya kita lihat Kita turunin di mana mobil sebanteng? Lihat. Wih, wih, wih. Ini kunci siapa nih? Oh, ya? <laughs> Oke okay, интерlock stop nih? Mba? Mba Mba Mba Mba Mba Mba Mba Mba Mba Mba Mba Mba Mba